Guys, gimana lagi di setelan musik kali ini? Kita akan mereview gitar Konadi 810 dengan Yamaha F310. Sesuai janji kita yang semalam, saya kali ini dibantu sama teman saya, Kang Ipul. Oke okay guys ya, kita cek sound langsung suara chord D-nya. untuk yang F310 kami boleh main oke baiklah saya memainkan suara mengkonfer gitar Yamaha aktif F310 FS310 yang memakai free end oke penilaiannya mana penilaiannya? hmm.. penilaiannya yang ini suaranya agak-agak warm-nya dapat breeze-nya dapat nyaman naik hmm, nyaman lah untuk jari-jari pendek bagi-bagi pemula atau anak-anak remaja yang ya jarinya belum apa-apa udah nyaman lah untuk belajar Ya, enggak nih, Ori, ori gitar core. Nah, ini cek dulu ya. Hmm, kalau ini dari suaranya lebih lebih bright. Bridge Kalau playability kenyamanan bermainnya ya Hampir sama sih, ini cuma agak uh, agak tebal aja Jadi jarinya agak, -agak panjang bisa lah Wajah jari pendek, sulit Gak sulit sih, bisa tergantung selera masing-masing lah Nah, tinggal teman-teman saja yang menilai uh, Tinggal anda anda yang Mau nyamannya gimana uh, mereknya ini mungkin suaranya ini ya merek ini tapi yang pastinya belinya di sana mungkin oke okay guys ya kira-kira video ini menurut kalian bermanfaat boleh di like share dan subscribe okay guys